Mon, hmm. lagu ya, mon. Jalau, mon. Oh. Pas, pas, pas, so, ini lagu Ymat. Galau gue, Mas. Allah. Pas-paso anget kita nih, ya. Tentang kehidupan memang. Intro lo, intro lo. Ah, intro. Tak tak tak tak tak. Ta. <laughs> atek-ateku mungkin kejat lah bener mungkin oh jangan gue seru sah tak tak tak tak biar ku baca dan semua jujur. Meminta, ke Apa mm, oh, ya. Gila. ya. Gila. Beres, deh. main apa nih? kunci, ya? main main nih, Assalamualaikum. Waalaikumsalam. -wa -wa apa yang guekan di sini, bang? Metet burung, tat. Burung apa, kata Bu -bu Burung apa, gijadi, tat? Bulan buasok, bang. Oh, tat. Kita tidak jadi nyakit awan. Ubek di dibetek sakit dah. Sakit be. Nah, tentu. Lalu kawan-kawan eh, hewan di hidup itu eh, ke sama kayak kita nih. Kasini sendiri, sendiri sini kawan kamu due, ya, mana? Tahu Tat? Kok enggak tahu? Biasa ya, dia so, main ke ikal apa di sini. Entah. Kuku-kuku meter. Oh, ngomong macam ni robot. Kumi je ka? perasaanku kah? Perasaan kuda enak ya budak due nih. Betet tetra -tet diambil, hai, <tik> hai, <tik> hai, <tik> hai, hai, Daik, ne? Dih, lu. Aha, Ini puasa, Ini kujato, dek neh. Lega. Suap. Apa gawe di sini? pulang puas so nek mencurigakan gawe kan eh. Ku jato Pak, pengane kenceng. Ku darok tuh. Kalau oh, ku Pak bahasa baju ku jotor jadi ada minum kan? Dek, Pak. Alhamdulillah, kuasa pul, Pak. Oh, ini bulan udah jadi. Makan minum kesengaja. Duso gitu ya? Dek, Pak. alhamdulillah apa, Pak? Kita manusia udah ngeliat, tapi Allah melihat eh ya? Perbuatan kita. Oh. Dek, Pak. Aku bener lah, Dek Pak. Jadi ku minumnya juga. Dek, dek, minum kan? Bener kan? Tadi tuh ngeciceng udah nyanyi ke kawanku tamodi. Udah jatuh. Tamodi di, toh, toh, oh, toh, toh, di toh, sini, Gek. Apa kawain nih? Dek, ku jatuh. De Tahan, curiga. Ude. Aku di mau dapet air. Dari mana ini? Oh, oh, yang nom yang, yang orang berkatnya jijat tuh jangan cuci mobil. Boleh aja tuh mana ada licet mana licet ah mana? Hekidih. <laughs> patah patah patah. Bosoy netosat bosom maling ya nekaya. Tingo lah berkurang Patah patah. Tingo. Ini tapi jaya gue katanya berdarop bayi tadi tuh. Dek nom, dek aja tuh udah kese kena tekuk kendi kadi o tepi setnya besar Mana yang dibasah. Man jatuh kayak jatuhnya chat ah. muka tadi Cuci Ayo nah, ya, oh. tinggal lho pak Ini ah, bank kelapa. aku pinjam gua? Oh, ini benang lho pak Iya itu pak Kita pecek perpulik Ini marinapik, ini lapik Aroma ini pak Paso ini budi Eh, aku udah sepul Bisa nginong aku diambil Malah lagi berapa ribu Wah Wah itu mau aku di jalan Betet, buh